kembali lagi di channel dan oke okay, jadi di video kali ini kita bakal saya sebenarnya udah bosan ya opening kayak gitu udah langsung aja pakai opening yang paling keren saya <tuk> hey, lecoy hey, kembali lagi di channel yang paling keren ganteng di seluruh Indonesia Raya dan di luar negeri juga ya dan jadi di kesempatan kali ini kita bakalan bermain game Bus ID. Oke, okay. uh, saya mendapatkan kabar, ya. saya mendapatkan kabar dari Bus ID. Nah, jadi di apa tuh tanggal? Eh, Nama busnya ya. Saya dapat kabar dari Busid. Apa itu kabar bang? Oke, okay, kabarnya adalah eh uh, enggak ada sih <laughs> enggak belum mendapatkan berapa apa, -apa nih bos dari developer sendiri memang enggak ada cuman dari orang lain dong oke kita lah melanjutkan ya kemarin tuh ada momen opening yang sangat seru kita langsung aja malang itu aku nggak tahu dimana mana dan ayo kita skip bro apa tuh iklan uh, gigi ompong tiba-tiba muncul kita langsung saja Uh, untuk menikmati, ya, Ay, buka pintu dulu, bro. Ini yang sangat sehat. Eh, eh. Ada yang guys. Kemarin saya kan mengaktifkan animasi nomor 3, kenapa nggak aktif? Nah, saya tahu. Eh, kita langsung aja. Oh, suaranya tidak menghasilkan dan tidak meyakinkan. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selamat. Amin. aku kita langsung aja mundur-mundur mundur. Jangan lupa pakai masker kalau batuk-batuk ya. Karena Dan cuci tangan kalau habis kemana aja. Selalu menjaga protokol kesehatan ya. Tajang enggak? Waduh kalian mau di apa? aja ini sebenarnya baru ya di dihitungan saya ya, karena di 2017 memang benar-benar baru. -baru, baru. lah, eh, pribadi tuh, <gif> hampir aja mau kasih tahu tanggal akhir aku. Oke kita langsung ke kampung warna-warni. Anda sukur Indo ya kita nih kita pengen langsung ke sini karena dikarenakan ada sesuatu yang mengganjal di sini dikarenakan saya eh, oh my god, eh perih. kita langsung suju skur di sini oh, tadi ada langkah-langkah sih langka langkah-latas ya. langka eh langka kita langsung sukit di sini saya paling suka di sini kita langsung buka pintu tapi di sini saya saya benci banget ya dari di sini tuh sebenarnya eh maksudnya mobilnya bukan lokasinya mod ini sebenarnya yang bikin saya kesel eh bukan kesel uh, aneh eh bukan aneh kekurangan kekurangan eh. saya nggak bakal ngatain mod jelek karena mod itu dibikin coy ya dari busi studio eh busi studio lagi busi cycle editor masa ada busi studio waduh nah, itu mah uh, YouTube ya terus terus uh, apa ya uh, terus Terus, oh, uh, terus ini yang saya nggak suka ya dari ini kekurangan, kenapa ini ceper banget coy? Eh, bayangkan Anda membawa muatan yang sangat peleng banget, pastikan bakalan turun. Gimana, gak gak seru gitu? Ini mas bayu ngaco ya? Pilih mobilnya. Dia mau masang bumper 1000 airmax gitu. 5 jari udah nggak ada itu. Kalau kita taruh jari kita disitu, mungkin mau 4 kali ya yang empat segini tangan saya nih. Iya yes, segitu kayaknya diukur kan. Hmm, mungkin kalau Mas Bayu tangannya di situ mau sepuluh aja ya. Tangannya Mas Bayu ini sangat seksi seksi soalnya. Yuk, Mas Bayu. Oh mobil kamu kenapa nih? Oh my god. Kita ke warung dulu ya. Mas Bayu lapar tapi dia lagi puasa jadi nggak boleh <gifat> kasian kasian mas Bayu ini lagi puasa gitu ya. karena dia lagi irit makanan karena di rumahnya dia makanannya sedikit dan dia harus kasih makanan ke istri dan suami jadi dia kerja dulu dan dia malah ke restoran makanan dia jadi tambah eh, dia jadi tambah lapar ya wih kasian mas Bayu sabar ya <gifat> Untung dia orang Islam jadi bisa puasa. Dia juga juga dan senang. Tapi dia lapar masihan. Kerja bikin dia lapar. Dia pengen ngerokok tapi nggak boleh. Karena ngerokok bikin nggak ngantuk. Disarankan tidak boleh ngerokok ya. Mas Bayu, eh, eh Mas Bayu berubah. Oh, mas Bayu berubah jadi orang. Eh, iya iyalah. Wih Mas Bayu tak, tidak jatuh ya. Karena miring kayak gini. Patah lah insulnya. Mas Bayu kerja keras untuk mendapatkan duit. Dia bekerja keras, bekerja keras. Saya karena dia pengen mendapatkan duit sangat banyak. Untuk makanan istri dan suami. Eh, istri, istri sama anaknya. Anaknya masih berumur 4 tahun dan dia harus mengirim apa tuh namanya cabe ini untuk diantarkan ke pasar dan dan dia ngantuk dan dia hampir aja laka tas biasa ya. kayak gini nah meskipun gajinya sedikit dia selalu pan selalu karena ini ah uh, <tuh> meskipun muatan yang dia minta sangat jauh mas gajinya dikit jadi dia bekerja kelas berulang kali sampai sampai dia bernah laka Duit ke seberapa? Gaji nggak seberapa. Nyawalah taruhannya guys ya. Waduh. oh lho Akbar. Nah. Dia lagi menunggu azan, tapi saya lupa ya di di world ini uh, saya lupa setel pagi dan malam ya. Jadi nggak ada malam. Nanti saya anggapin aja. Dan dia Oh, heck. gimana nih? Oh. Truck simulator, oh, Smart Truck Driving, mamang muda. Coba kita lihat, dulu ya ini kaisar. Oh, hmm, apakah ini game baru atau bukan? Karena saya lihat di di itu Ultimate ada game baru dari dia gitu. Siap, kita lewatin tolnya. Nanti harus bayar tuh. Oh ya kan, aku itu ya Play Free. Jadi nggak eh, bayar ya gratis tapi ya takut ngebal, saya pernah lihat di bak tuh memang kagak muncul itu dan kalau kain tanya, mas Bayu ini ini milik mobil mas Bayu, jadi nggak uh, apa-apa kalau <guluh> nggak, guys. Uh, semoga ada ya. alhamdulillah ada. mungkin difixin sama dia bakal. Mas Bayu pengen istirahat sebentar takut laka nantas laka lantas jadi dia Mas Bayu istirahat di sini untuk sejenak. Nah sebelum dia berdoa dulu. Semoga aku selamat, Amin. Nah dia lagi doa dan semoga dia nggak lapar dan nggak mengantuk. Yang ngantuk itu bahaya guys yang ngantuk dan akhirnya dia akan jalan guys ya, dia langsung jalan, terus dia gak sengaja nyalain wiper ya, karena kepencet tombolnya. dan dia jalannya pelan, takut laka lantas. waduh, saya ngomong laka lantas ya. Oh Ih, wiper, ini hp wiper jangan. dan dia pilih di sini Jalurnya. eh uh. 50 kosong dan dia terus berhati-hati dan berhadapkan ke depan dan dia terus semangat dia selalu memerhatikan ke depan meskipun mengantuk jadi dia dia tutup dan dia berhenti di uh, entar dia berhenti di entar ada tulisan itu dia berhenti di KM 64600 dia berhenti di situ di seberangnya atau di mana pun itu. dia berhenti sebentar sejenak dan satu menit sudah dilalui sama dia dan tiba-tiba azan jam 3 dia ingin sholat tapi belum ada masjid jadi dia nunggu. Nah dikarenakan Mas Bayu ini tidak ada tempat sholat, dia terpaksa harus wudhu di kaca tayamum dan dia harus uh, sholat nih sambil duduk gitu. Waduh, Mas Bayu ini sangat pinter ya. Nah dia uh, di kaca, jadi nih Mas Bayu ini lagi mau tempelin kacanya ke dia lagi wudhu nih, malah joget sama. Eh, ini anggap aja ya karena enggak ada itu. Kan anggap aja udah. Ustaz salat di sini. Di sini ya, di sini. Ya, tapi jijik, tidak. untungnya dia membawa selimut tapi dia tidak mengenai pipi, jadi enggak apa-apa. Eh, Mas Boyu tidak mau pakai masker ya. Ini kan corona, dia tidak mem mematuhi protokol kesehatan. Bayangin. Oke, udah. Oke, selesai salat. Dan dia terus melakukan perjalanan Dia hampir ditabrak mobil karena dia tengah jalan doa soalnya. Enggak di tengah jalan juga sih, di pinggir jalan. Dan dia berdoa lagi. Sekali lagi berdoa lagi. Hai, yeah, I'm like enggak orang, orang nyanyi. Cuman kan klip dong. Oke, jadi Mas Bayu ini nyetel lagu biar nggak ngantuk, ngantuk. Iya dengerin lagu DJ Opus. Waduh. Dan untuk kacanya ditutup dikarenakan biar gerah dan dia tidak ngantuk. Depresi dia. Oke. Kita tungguin aja. Oh. Ada rest area, saya lupa. Di, <guruh> di buset ini ada rest area, jadi iya. Oh iya. Dan si Mas Bayu menyesal kenapa dia tidak di rest area ini? Karena kan dia lupa ya, ada rest area. Dan dia mengisi bensin, tapi dikit. Karena kan duitnya emang dipis. Dodo cuma seribu <guruh> Bensin tuh setelah aku 100.000 ya. Wih, nol juga ya. Wih, buset. Gudiamat. Mari kita, kita isi bensin Sekit aja. Kita sedikit. Uh, mm, uh, Sebenarnya gratis. <guluh> Yang saya suka dari game ini, kalian tahu nggak kenapa? Dia menghadapin kayak gini aja. Dikarenakan kalau menghadapnya ke mod, karena nanti dia nggak respon cuy apalagi orangnya itu jadi ya cukup susah oh my god, oh akbar rumah oke anggap aja nggak lagi, enggak, lagi, tangan, lagi pe -pe -pe entah kenapa dan dikit lagi dikit lagi ini mau malam katanya makanya dia cepet cepet-cepetnya tapi dia tetap hati-hati seperti biasa hati-hati nomor satu dan dia tidak istirahat karena pengen cepet-cepet itu untuk mengantarkan barang dan dia di kecepatan 100 Kutunya tidak langka, laka, langka lagi. nah dia menghadap sini. Wih, wih deh, wih deh. Allahumma Terus, tiga lagi dia menyampe. Ini dia lagi tol Malang ya. Wih, wih sayangnya di tiga di jalan tiga karena kan jangan tiga buat buat hmm, itu jadi buat pelan ya weh lewat-lewat minggir Wow bak ya hampir laka ya weh minggir minggir jangan ada weh uh, mampus saya kalau hancur dan dia lagi di kecepatan tinggi torsinya 50 Max Oh my god oh plus rem rem rem rem rem rem Hoi uh bapak kau makau makau makau ber eh. nggak apa-apa dikit aja ya. totalitas banget dia ya, mobil merah dan dia dikit lagi nyampe coy jangan ke tempat uh, hijau-hijau item-item itu ya, dikarenakan bahaya sekali. Oh my god. Uh. Kita lihat rekoran kita nyala atau tidak? Oh alhamdulillah nyala. Berj. Ini. Namas hmm. ya Bayu lagi loading. Ting tanggal busut upage Apakah benar? coba kita lihat ya intro coba kalian dengar, alah butuh headset, nanti saja kalau udah selesai record kita save dulu videonya, koy, klik lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, guys, saya mau masukin ke simpan unik, kan ini unik oke, okay. waduh totalitas bener, dan dia nyam eh nyanter lagi nyampenya di sini dan ini udah mau maghrib coy udah malam nih udah pekat saking pekatnya dia pengen pekat ih eh. kita langsung sini deh oy oy tanah lapang tanah kanan kan kan eh kanan lapang <tuh> ini Fuso saya nggak tahu ini Fuso apaan tapi ini Fuso Mercedes 50 ya Wuh, saya. Yang jelas ini Fuso. Wih, ada truk Fuso di depan saya, di rumah depan rumah saya. Mitsubishi. Oh my god, kalau ada mobil ah lama mak, -mak malih. Wih, laka, guys, laka. Awalak banget. Dia ngantuk, guys. Akhirnya dia kabur, tidak menyelamatkan emak-emak itu. Untungnya motor sport Xmax yang gede itu. Jadi dia aman-aman aja, tapi dia nggak mau, dia langsung kabur yang gak dikejar dan ini orangnya ngaco juga ya Ayy. dia mobilnya nabrak sedikit untuk itu jadi ya kena sial dikit <tuh> oke okay. dia tetap jalan karena dia tuh sebenernya udah ngantuk dan udah lapar banget ya karena puasa dia dan dia gak tahu rumahnya dimana oh my god <tuh> dia rumahnya di Malang ya tapi ini kita gak bisa balik ke Malang loh, sumpah Allahuma ma, wih, dia lupa jalan guys. Aduh, balok sini pulang mama. Mas Bayu ini ini ya namanya lupa. Nanti saking mengantuk ya. Dan akhirnya dia membuka kaca agar ngantuk waduh. Ini kacanya nggak kerasa kebuka ya, kerasa kayak biasa aja. Ya. Ini sebenarnya nggak ada kacanya sih bu. Eh ada. Ini dia tiba-tiba kalian ada jendolan. Wih, air max. Wih, saya mendapatkan motor air max. Oke, kita langsung saja mengambil, mengoleng-olengkan, dioleng-oleng, and Oh my god. Kita langsung ini totalitas ya. Waduh, totalitas. Oh. mobil, ya Allah dan dia nih sangat melupai jalan ya sampai mal melewatkan jejak ini malah ke terminal ya Enggak di, ini anggap aja ini pasaran gitu ya gak nge ngebok-ngebok gitu ya salam busit mania salam mania aku gak tahu mania itu apa oh my god tolong mobil lucu banget ngatain mobil ada peringatan. ada peringatan gak boleh ada peringatan. mobil bapaknya bapaknya ih aku mau baca ini boleh nggak dibaca peringatan tidak boleh ada mobil tidak boleh gas alkohol es masih iya ini nggak boleh ngobrol sama water gimana kalau oh, misalkan ada pengen eh, itu oh nganggar ya orangnya bayangin oh mungkin untuk di sana beda arah guys jadi sini buat base di sini buat itu oh kita nggak boleh di sini karena kita ini truk ya truk sama jauh kayak mobil ini boleh bis doang ya dan ya kalau es memang bener jadi kita bloksin aja nah ada tempat parkir ini buat oh my god kayak suruh parkir ih baru nyadar saya ada gini ya. ini surabaya ya yang baru diupdate katanya oke okay. Wih salah Oh, ini memang cocoknya cocok buat mobil ya cocok-cocok dicocok <laughs> oke okay. oh, ini kegedean ya buat oh my god dia kasih ketinggian ya hampir laka guys eh, kalau laka dia sedih guys mobilnya hancur nggak pulang ngerenyek-renyek udah habis dia oke okay. kita turun dan kita nyebrang lihat kiri-kanan dulu sebelum nyeruang eh dia ya, orangnya bisa dikontrol nggak? kita lihat kiri dulu, nggak ada mobil, kita di sini nggak ada mobil, ayo, karena kita uh, jomblo jadi kita sendiri nggak ada pegangan tangan, eh, kok jomblo kenapa ada istri? oh, dia udah punya istri tapi istilah lagi tinggal, jangan ya, sampai ditabrak kita, ke alhamdulillah kita aman ya Isa, oh, ah percuma aku nyebrang, oh iya, aku lupa ya ada pembatas ya, seterus aku semua. Oke, okay. akhirnya dia berhasil mengantarkan barang. Dia mendapatkan duit sel nilai 100.000. Jadi, dia sama aja nggak dapat apa-apa, guys. Ya, 100.000 kan tadi dia beli bensin. Nah, terus dia dapat 100.000 lagi. Jadi, kayak I Amin, mean, dia tuh kayak, kalau nggak beli bensin, nggak dapat duit sebenarnya. Jadi, ya sedih lah dia. Tapi, ya, bersyukur dapat duit lagi. Jadi, itu buat bensin satu lagi buat itu, ya. Ini masih baik meskipun dapatnya dikit dia masih bersyukur guys ya dengan apa adanya. Terus di suatu hari tiba-tiba uh, dia mendapatkan hadiah, soalnya satu juta guys. Kontennya tanya ya dari mana? Itu jadi itu kan perbaiki mobil yang terlecat. Ya. bengkel lagi mengadai 17 belas April. 17 April April Aprimop. Nah, sebenarnya bukan buat agama dia, tapi dia enggak sengaja ikutan. Nah, terus dia pesannya memang di tempat jam yang hadiah sama dan apa tuh permintaannya kecil, guys ya. Dia, dia tuh itu harus bayar 191.000 ya, 91.000 untuk perbaikin. Tapi, dia malam mendapatkan 140 juta, guys, karena ada undian. Tanggal tanggal 17 Agustus 2021 2020 eh, 2021 2021 Tanggalnya tempat 17 jam jam 9 tepat banget jam 9 tepat dan bawahnya truk Fuso warnanya biru dan kuning dan dia benar guys dia mendapatkan biru biru mendapatkan 140 dan kuning mendapatkan apa tuh namanya 200. Dia terakhir warnanya biru. Dia senang banget, guys. Dia bersyukur banget. Dan untuk motor emak emaknya itu sendiri katanya bukannya nabrak, tapi dia ke warung. Dia itu lagi nyari warung, guys ya. Tapi nggak tahu warung apa. Nah, dia lagi nyari warung bebek nah. Pasti kan dia belok ke situ. Nah, dia tiba-tiba nyampe di warung. Dia senang. Dan dia dikasih duit 20.000. Weh, untung ya orangnya dan terima kasih sudah menyaksikan drama yang bukan drama ini tapi ini alias ya hiburan buat semua terima kasih sudah menonton channel saya nanti saya lanjutin dari Surabaya ke bangkalan oke? Okay. totalitas sekali orangnya oke okay guys terima kasih mas bayu lagi seneng banget ya tuh yang alis mulutnya lengket gak pernah ngomongnya. oke okay, mas bayu pengen pengen terima kasih ke semuanya mas Bayu mas Bayu nih senang banget coy meskipun mas Bayu menghadapi tantangan yang sangat sulit dan akhirnya dia udah berbuka puasa dan pas dia buka puasa pas dia ke rumah istri mendapatkan makanan banyak tau gak misalnya mana jadi emak-emaknya itu dia itu lagi makanan cari makanan bebek nah bebek lagi le cara makanan gitu yaang yang tadi kita itu nah terus uh, Nah karena nggak ada yang beli jadi dia kasih gratis untuk ke orang itu kok istrinya dia dan terima kasih sudah menyaksikan dengan tontonan sampai sini ya rasa perjuangan truk eh rasa perjuangan Mas bayu memang sangat kadang-kadang sangat menyakitkan sampai tidak menyakitkan dan berhasil mendapatkan tidak menyakitkan dia mas bayu ini sangat senang. Dia sedikit mengalami nggak ke, keenakan, ke tapi tiba-tiba enak ya karena dia bersabar orangnya. Meskipun dia um, kismin, duitnya terbatas, tapi dia masih bersyukur. Um, Alhamdulillah dia jadi sedikit kaya karena itu. Dan tukang sini juga menghadai hadiah guys ya. Kalau kan ini hadiahnya kenapa? Karena Mas Bayu pernah apa tuh belinya paling dikit guys ya karena itu sebenarnya dikit tuh mahal guys ya dan orang itu kaget loh kok dia beliin dikit tuh harga mahal. Nah rata itu hadiah guys ya jadi kalau kalian beli yang itu spesial wajib nih Mas Bayu udah sabar orangnya ya udah sabar baik ramah selalu menghadapi kesulitan tapi dia menghadapi keenakan ya jadi saksikan terus video-video ya mungkin ya guys bye-bye jadi ini adalah drama pikiran saya yang meskipun saya ini gamenya maksudnya di game ya bukan kayak orang lain kalau bikin cerita tuh kayak enggak ada suara kita jadi kayak gini enggak ya enggak begitu saya cuman ya seadanya dan bye-bye guys